Ya, selamat pagi, hari ini kita akan belajar sebentar dasar teori yang sebenarnya lebih lengkap kalau di apa namanya di workshop yang bukan pagi hari ya, tapi ini kita jelajahi sebentar apa yang kemarin saya sampaikan sebenarnya mengenai Hof, ini saya singkatkan saja. Soal posisi olah nafasnya, kalau di sendiri bisa dilihat di potongan ya yang saya sudah stop di YouTube maka Mimbo sendiri tidur ya tidur pakai bantal nanti saya juga akan tidur di lantai ya terus ini saya kasih cuplik sebentar dimana orang-orang datang di ya olah nafas Mimbo pintu ya mereka datang pakai kursi roda, lalu mereka digotong karena mereka nggak bisa jalan, ya mengalami ada yang lutut sakit, ada yang sklerosis. Mereka digotong, lalu ditidurkan di lantai, mereka olah nafas dan menariknya ya mereka sembuh sehingga testimoninya itu banyak sekali termasuk ini Yanita ya, nah mereka semuanya juga tidur uh, terlentang ya, di lantai, kebanyakan mereka pakai bantal ya. Terus saya tunjukkan lagi, yang kemarin juga sudah mengenai penjelasan ya, dari dokter Carly Way, kenapa olah nafas lipo bisa menyembuhkan sakit lutut, baik itu persendian, cairan, ataupun inflamasinya. Ini juga yang kemarin saya tunjukkan bagaimana orang berolah nafas di rumah sakit. Ya, tujuannya supaya bisa dipantau dengan indikator-indikator yang jelas. Bukan cuma wah, olah nafas rasanya nyaman. Rasa itu kan ya sugesti apa? subjektif ya, bukan objektif. Tapi kalau dipantau di rumah sakit ya saturasinya terutama pH-nya, tekanan darahnya ya, maka semuanya membaik. Nah, saya akan berikan penjelasan yang singkat, saya pilih saya pilihkan uh, YouTube yang singkat kalau teman-teman mau yang lebih panjang gitu ya kalau sukanya melihat ya penjelasan yang melihat ada animasi maka masuk YouTube-nya ketiknya Wim Hof Studi maka ini banyak sekali penjelasan ilmiah kebanyakan oleh researcher atau oleh dokter atau rumah sakit atau Universitas ya, yang mempelajari metode Wim Hof. kalau Wim Hof sendiri dia lebih banyak ya secara teknis kalau yang diketik Wim Studi di YouTube kalau bagi pembelajar yang lebih senang jurnal senang artikel ya akan ketemu juga ya cuma YouTube itu kan gampang sekali sederhana nah ini pun saya carikan yang singkat hanya sekitar dua menit 3 menit lalu saya akan jelaskan secara bahasa Indonesia ya ini kita bisa dengarkan dulu or medicine was awarded to three researchers William Kalin, Peter Radcliffe, and Greg Semenza. These researchers helped reveal the mechanisms by which cells in the body sense and adapt to low oxygen availability, mechanisms that has deepened our understanding and ability to treat diseases such as anemia and cancer. When the body is experiencing low oxygen levels, a protein complex builds up in nearly all the cells in the body. This protein complex is called HIF or hypoxia induced factor. HIF has a number of effects on the body, including the formation of new blood vessels and strikingly seems to upregulate the expression of genes used to produce erythropoietin, EPO, a hormone that stimulates the creation of new oxygen carrying red blood cells why is this so important to the method because the wim hof breathing method simulates this low oxygen stress throughout the body through deep controlled breathing blood is alkalized this alkaline blood affects the release of oxygen in the body and allows a person to hold their breath for a long time meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels This was shown in the RADBAUD study where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the RADBAUD study also demonstrated this low oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each round. This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein, allowing a person to reap the benefits this protein offers at home through natural means. This research can also help explain how Wim Hof could train himself and others to adapt to high altitudes quickly with his breathing technique, climbing Everest or Kilimanjaro in shorts, no less. In this spirit, we would like to thank these researchers. For many years, Wim has been trying to get this message out there, and there seems to be more evidence every day. Humbly, we thank you. Yeah. Penjelasan panjangnya sebenarnya ada, ya. Tapi, singkatnya, bahwa saturasi yang secara sengaja diturunkan lewat tahan nafas sehingga orang mengalami hipoksia. Sesaat hipoksia adalah orang yang kekurangan oksigen. Kalau saya, pasti Jakarta, ini saya ke Singapura. oximeternya saya nggak bawa, maka saya bisa tunjukkan waktu tahan nafas kan itu tiga ronde ya tadi juga di grafiknya ada maka saturasi akan turun turun turun turun misalnya dari pertama 90 lalu kedua 80 ketika 70 kalau buangnya lebih banyak walaupun nahannya hanya sama 40 detik 50 detik, 60 detik tapi buangnya lebih banyak otomatis turunnya akan lebih rendah juga nah bagi pemula atau yang belum pernah buangnya nggak usah banyak-banyak nah hanya pun nggak usah lama-lama ya ikut aja 40 50 60 itu pun kalau nggak kuat segera tarik nafas tahan sebentar 15 detik terus ya ya biasanya waktu nahan 60 detik masih nggak apa-apa Waktu tarik nafas terus tahan 15 detik lah mulai geliang, gitu ya nggak apa-apa itu geliang gitu, karena memang saturasinya turun padahal sudah tarik nafas karena waktu tarik nafas butuh waktu oksigen dari paru-paru ke otak sehingga kita geliang tapi tidak masalah yang udah bisa sampai 12 ronde dan ditambah terus 40, 50, 60 sampai 120 detik, maka saturasi akan turun turun turun turun turun setiap rondenya. Nah, begitu selesai, maka tarik nafas, tahan 50 detik, terus misalnya teman-teman enggak -teman kuat 60 detik, baru 30 detik udah enggak kuat ya tarik aja. Tahan lima detik, terus nafas relaksasi. Ya, tarik hidung, buang lewat mulut, supaya segera kembali naik eh, 100. Bagi yang belum benar belum pernah Wim Hof II, ya tadi, jangan lama-lama nah hanya bisa 30 detik aja, hanya nyoba, ya karena harusnya Wim Hof I dulu, tarik nafas 200 kali, latihan, sampai 45 kali saja, saturasi sudah 99 atau sudah sampai eh, 100. Ya. Nah, eh, apa sih gunanya kita bermain-main hipoksia ini? Ya kayak orang menyelam, makin lama bisa makin dalam, makin dalam, paru-parunya makin kuat. Jadi guna dari metode Hof ini sebenarnya banyak sekali. ya Karena untuk kesembuhan ini, ini, ini itu daftarnya panjang. ya Kita bisa jelasin satu persatu, tiap kali workshop. Tapi yang pasti paru-parunya membaik, kayak saya, saturasi hanya 94-95, bertahun-tahun, sekarang bisa 99, bisa 100% paru-paru membaik, saturasi membaik, tubuhnya alkali. Tubuh alkali, teman-teman bisa cek lab, sebelum program ini berapa, nanti sebulan lagi, atau tiap bulan tes pH darah. Tapi setiap hari bisa tes yang mengindikasi, tidak tepat, tidak akurat, ya karena memang pH darah sama pH urin beda. Tapi itu pun bisa melihat pH urinnya naik, dari 5 sampai jadi 7. Ya, kalau yang orang sehat, anak-anak kecil yang belum sakit, Coba aja kencing, lalu urinnya dites, nanti kan 7,3 atau 7,5. Sedangkan orang diabet, meum, kista, kanker, udah pH-nya kebanyakan di bawah 6. Tapi dengan olah nafas, kita bisa jadi 7. Jadi tubuh kita alkali. Tubuh kita alkali, ya. Nah, tadi yang sebenarnya itu yang menjelaskan itu seorang ya, ya Dia YouTube channel untuk hal-hal yang kesehatan. Dia menggunakan teorinya hipoksia. Ya, sementara dan lain-lain. ada orang tiga orang ya, tiga orang yang disebut namanya itu adalah pemenang Nobel mengenai hipoksia. Nah, pemenang Nobelnya sendiri sebenarnya penelitiannya pada mamalia, tapi teori hipoksianya digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan metode Wim Hof. Dan metode Wim Hof ini orangnya berolah nafas, dibawa ke rumah sakit, lalu di record dicatat sesuai dengan teori hipoksianya Sementa dan kawan-kawan yang memenangkan Nobel itu. Nah, panjang banget saya buka buka buka jurnalnya mengenai hipoksia. Waduh, ya ratusan halaman bahasa Inggris. Tapi saya sederhanakan begini. Ketika orang hipoksia, tubuh ini metabolisme tubuh ya digampangkan istilahnya tubuhnya itu cerdas. Waktu kita berkali-kali latihan, kan tiga rit, tiap hari itu kan berkali-kali mengalami hipoksia. Jadi tubuh berpikir, wah ini tubuh kekurangan oksigen. Kalau itu paru-parunya, pabrik oksigennya gede-gede, digedein. Wah, kayaknya masalah selesai nih. Jadi kita kalau olah nafas itu kadang, pertama kali tahan nafas, saturasi turun 90, waktu 30 detik. Nanti 60 detik aja masih 100. Saturasi nggak turun-turun. Artinya di tubuh kita, oksigennya banyak sekali. Karena waktu kita tahan nafas, kalau kekurangan oksigen biasanya sel itu sel itu juga ada cadangan oksigen itu bisa melepas oksigennya pintu selnya terbuka. Jadi pertama kapasitas paru-parunya diperbanyak. Tapi karena kita latihan terus kok masih hipoksia terus? Tubuh berpikir kalau gitu anggap aja nih paru-paru itu -paru gudangnya oksigen ya. Diproduksi di situ ditangkap sama hemoglobin dipindahkan ke jantung. Ini kayak ini gudang ya. Kalau paru-paru pabrik. Dari jantung kan dipompa nih, makanya orang kalau olah nafas di above dua, nahan cukup lama. Sering kalau pakai satu, satu oximeter bisa dilihat jantungnya, pulsanya naik. Kenapa? Tubuh berpikir, ya tubuh ini tubuh kita kan cerdas. Biasanya tubuh kita cerdas itu karena ada otaknya. Kan? <laughs> Anggap aja tubuh ini cerdas, tapi karena ada juga pendapat mengenai brain over the body, gitu. Ya. Seolah tubuh kita ini cerdas, ada otaknya, gitu ya. Nah. Karena ada saraf otonom yang mengendalikan organ-organ yang kita tidak pikirkan kendalikan secara sengaja. Jadi ketika tubuh berpikir bahwa paru-parunya sudah udah bagus. Karena dalam dua, tiga, dalam dua bulan saja saya saturasi dari 95 rata-rata bisa 99-100. Itu menurut saya dokter yang sering ketemu dengan saya hampir 2 minggu sekali. Bahkan dulu waktu ngantar mertua, seminggu dua kali. Saya ngantar ke rumah sakit, saya tes saturasi terus. Jadi Begitu dia lihat saturnya 99, Bapak ini ngapain? Kepala nafas. Jadi par paru-parunya dibetulkan. Tubuh masih kekurangan oksigen, karena kita latihan tahan nafas lagi. Maka jantung berdetak lebih kencang. Sehingga supaya oksigen diedarkan. Kenyataannya, saturasinya masih rendah, karena memang kita tahan nafas. Maka apa yang terjadi? Banyak terjadi, pembuluh darah baru keluar. Atau pembuluhnya melebar. Teori sederhananya, pabrik oksigen di paru-paru sudah dibetulin jantung udah lebih cepat, lalu untuk mengangkut oksigen dari jantung ke sel ini kan butuh jalan. Jalannya ya pembuluh darah. Wah, sel-selnya kekurangan oksigen. Jalannya diperlebar, maka pembuluh darahnya melebar. Itulah kenapa orang yang kebas, karena beberapa pembuluh darahnya tertutup, pernah operasi, nggak bisa merasakan. Makanya itu juga kenapa kalau kita olah nafas kayak gitu ya keringan ya yaitu kalau diterangkan itu pembuluh darahnya bisa melebar atau muncul bahkan pembuluh darah baru. Kita latihan terus oh, hipoksia ya kan tahan napasnya bisa lebih panjang lagi. Maka apa yang terjadi? Tubuh berpikir, paru-parunya udah bener jalannya udah dilebarin, kok masih kurang. Kalau gitu truk pengangkut oksigen. Nah, apa itu truk? Pabriknya baru-baru di di jantung di jalannya adalah pembuluh darah yang ngangkut hemoglobin. Itulah kenapa uh, olah nafas Wim Hof itu Wim Hof 2. Ya. Kalau Wim satu 1, enggak. Wim Hof itu hanya pendahuluan untuk Wim Hof 2. Atau Wim Hof 1 tuh bagus untuk orang yang minum kista kanker diabetes yang pH-nya rendah, lalu jam 9, jam 12, jam 3, ada waktu sedikit, sambil nyapu, sambil jalan kaki, itu bisa Wim satu untuk naikkan pH dan saturasi. Tapi kalau kita bicara mau menambah sel protein tadi juga yang ipo untuk uh, kanker ya untuk autoimun mesti bimbo dua ya karena itu ada ada perbaikan atau metabolisme untuk produksi protein-protein uh, seperti natural killer yang killer ya, yang membunuh uh, uh, sel kanker termasuk juga meningkatkan hemoglobin makanya beberapa anggota teman yang sudah ikut latihan di angkatan pertama yang kekurangan hemoglobin, beberapa, ya WA saya, ya senang banget, Pak. Saya pakai suplemen aja, naik sih, tapi pelan-pelan, dari 8, 8,1, 8,2, ikut olah nafas, 2 bulan, setengah <laughs> Dokternya juga sampai, Pak, Bapak, ngapain? Ya, itu sederhananya adalah ketika tubuh kekurangan oksigen, dia berpikir perlu menambahkan pengangkut. Jadi, hipoksia ini kan, Berbahaya sekali, sebenarnya. Ya, kalau anda di rumah sakit, saturasi 92 itu tak dipasang tabung oksigen. Kalaupun yang beli oksimeter yang baru, saturasi 92, dia bunyi titititititit. Atau di rumah sakit, di ICU, orang saturasi turun 92, susternya datang, anda pasang tabung oksigen. Nah, kita sekarang bermain-main saturasi, bukan 92 ya, 80, 70. Nah, kalau ada tahan terus sampai 80 detik, anda turun sampai 60, bisa sampai 55. Anda bisa lihat YouTube saya, lihat Instagram saya. Anda melihat saya saturasi 60. Kemarin 55. Saturasi. Tapi saya nggak khawatir. Saturasi 55. itu. Bahkan pertama kali saya post di Instagram saya saturasi 60. Gitu. Bapak sakit apa? Semuanya heboh. Karena baru banyak yang mengenal olah nafas. Teman-teman saya begitu. Diajak latihan. Saturasi 60. Nggak apa-apa. ya Nggak apa-apa. Orang sakit, saturasinya di bawah 92. Itu bahaya. Karena 92 bermenit-menit berjam-jam, bahkan berhari-hari, itu namanya sakit. Ya. Orang saturasi di bawah 94, itu hipoksia ya. 92 pasang damung oksigen. Tapi nah, eh, kayak orang gini, orang masuk ke dalam air, itu namanya tegelap. Bukan, kalau dia memang penyelam. Kita nggak perlu, eh, ada orang mati, lu tegelap. Ya, tenggelam kalau dia nggak bisa berenang. Tapi kan kita bisa ngecepat naik lagi saturasi 100 ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, kita akan mulai sekarang. Nanti teman-teman yang pokoknya kalau mau bukti gitu ya, buktinya teman-teman sendiri, Pak. Ini latihan olah napas kan 12, sekarang 14 tambah 14 modul. Nggak dapat sertifikat, Pak. Kalau mau dapat sertifikat kuliah. Kalau mau sehat ikut saya ya. Jadi kesehatan Anda itu sertifikat saya ya. Sertifikat Anda, ya anda sekarang yang punya masalah hemoglobin coba tes kleb lalu ikut olah nafas, sebulan kemudian dites kalau naik bahkan kalau seminggu sekali dites ya kalau punya uang nanti kalau naiknya signifikan anda teruskan anda cerita sama yang lain supaya yang lain juga bisa ikut ini gratis ya, ya. yang lain bayar lu saya itu belajar bayar tapi saya kasih anda gratis ya karena ya ini sekarang pelayanan saya ya oke saya akan uh, Ikuti gayanya, Wim Hof juga. Saya akan tidur telentang saja, ya. Kalau teman-teman mau tidur, boleh. Mau duduk di kursi juga, tidak apa-apa. Saya juga sering duduk, ya. Tapi kalau mau melihat, ya boleh saja. Ya, Kita tidur telentang eh, supaya kelihatan juga. Nafas perut, ya tidur di lantai, boleh tidur di kasur. Boleh, kita akan mulai. Eh, 30, hanya 20 menit, ya. itu kita selesai.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 Molla tetap senyum, bahu lemas, pulang belakang posisi uh, tegak. Lepaskan ya, kita selesai namanya satu red. Kita segera masuk red yang kedua. Kalau pas jeda begini ya, nafas biasa saja. Masuk, sudah pakai istirahat satu menit, karena ya istirahatnya itu dipakai. semuanya nafas dalam-dalam itu istirahatnya Tarik nafas pelan-pelan sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah mentok 99 yang dua digit dan bisa 100 yang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 saya dipulihkan. Nafas kehidupan. Satu lagi lagi. Tarik kuat-kuat. Tarik-tarik. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan 50 detik. Mulut senyum.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 Sepuluh detik lagi. Tarik nafas, tarik nafas, tarik tarik. Tahan, lima belas detik. Lepaskan ya, kita selesai. read 2 ya, kita satu kali lagi cukup. Tiga red ini nanti bisa diulang-ulang ya. Satu kali uh, latihan ya, mulai dengan tiga red dulu, nanti 4 red, nanti lima red, nanti 4 red. Seberapa waktu yang ada dan seberapa uh, hari itu kuat ya? Kita mulai yang ketiga. Metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas, dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit. Yang tidak kuat, jangan dipaksakan pas tidak kuat. Itu mau 30 detik, mau 30 detik. Ada rasa tidak kuat, tarik nafas terus tahan 15 detik, lima ya. belas detiknya dihitung sendiri aja Kira-kira 15 belas sampai dua puluh, kita bisa berhenti dalam hati. Kita mulai yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan, tarik oksigen. Membawa kesembuhan, tarik oksigen.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 Melatih jantung. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Kita kuat. Tarik nafas. Kita yeah. sehat. Nafas kehidupan. pulihkanku Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan.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 dan kita menjadi uh, kuat. Persiapan. Kita tarik nafas. Tahan 15 detik. Lepaskan, ya! Kita uh, selesai latihan. ya kalau tadi teman-teman ada yang geriem atau pusing maka diakhiri dengan olah nafas olah relaksasi Pola ya. nafas relaksasi itu tarik nafas pelan-pelan, pelan-pelan pelan-pelan buangnya pelan-pelan mau buang lewat itu boleh tapi pelan-pelan supaya saturasi kembali ke 100 kalau kita pusing atau geriem karena itu saturasi dulu kalau tadi pusing atau geriem juga jangan cepat-cepat bangun, kalau bangun ada caranya, ini tangan ditaruh di, kita miringkan tubuh dulu. Ya, kita miringkan tubuh, tangan ini buat taruh di atas kepala. Lalu tangan satunya, taruh depan dada. Nanti tangan ini yang mendorong tubuh kita naik, ya, supaya itu nggak pusing. Nah, kalau mau dilanjutkan dengan, apa namanya, eh, relaksasi atau stretching, body stretching maka boleh saja ya. jadi misalnya mau lanjut aja nih sekalian, udah berbaring gitu ya tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan, itu boleh ya. Jadi kita bisa uh, mana yang diingat gerakan-gerakan yang enak misalnya punggungnya juga kayak mau dipicetin kita bisa sambil tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Kita peluk saja, boleh. tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi pelan-pelan. Ini kita pinggir kayak di bujutin, kayak di ya, atau mau lebih cepat juga bisa gerakannya lebih cepat, goyang goyang Tapi tarik nafasnya pelan-pelan ya, jadi kalau yang sudah ikut modul buat di stretching ya boleh ya kalau enggak teman-teman yang pernah ikut senam ya gerakan-gerakan senam pun tidak masalah supaya pada waktu saturasi sudah penuh ya kita melakukan gerakan-gerakan uh, senam tergantung teman-teman kalau ada yang sakit pinggang salah kejepit salah di uh, gimana ya jadi juga ada yang misalnya Punggungnya ada yang sakit, ya, uh, frozen shoulder, maka ya gerakkan uh, punggungnya, ya itu bisa tarik, nafas, tahan sebentar, lepaskan. Ya, kalau misalnya uh, pinggang sini, pinggang sini yang sakit, maka pinggang ini yang direntangkan, tarik, nafas, tahan sebentar, lepaskan yang sudah belajar olah nafas segitiga juga boleh. Jadi tarik 8 detik, tahan 8 detik, tuang 8 detik, tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan, tahan dulu tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan, lalu lepaskan tuh dua tiga itu boleh. Jadi teman-teman bisa melanjutkan habis. Uh, Olah nafas, film Hof 2, mau tiga rit, empat rit, lima rit, enam rit. Lalu sambung body stretching, itu paling enak ya. Jadi bisa body stretching yang posisi duduk, yang posisi tidur itu uh, boleh saja. Saya kembali ke kursi. Kalau ada beberapa pertanyaan, yang saya jawab sebelum saya akan berangkat jalan kaki ya. Hari ini saya ke Batam. Minggu kita nggak ada latihan ya. Kalau minggu kita nggak ada praktek bersama. Nanti Senin pagi saya masih di Batam terus Senin sore Selasa pokoknya tiap pagi kita tiap ya, pagi praktek bersama. Nah Senin malam itu kita kalau nggak ada webinar maka workshop. Senin malam nanti kita akan bahas mengenai diet. Jadi tentang olah nafas. Baru Senin depannya kita Q&A, olah nafas ya. Senin malam kita Q&A, olah nafas, atau webinar bergantung kalau pas ada dapat pembicara saya gunakan untuk webinar kesehatan ya. Ntar saya Pak tanya ada gerjantung kadang-kadang tuk-tuk-tuk apa boleh? wimpo? boleh ya? Gerd itu kan lambung sedangkan olah nafas itu alkali membuat tubuh alkali. Malah banyak yang sembuh dengan uh, olah nafas. ya. Beberapa orang sudah ada yang mengalami kesembuhan. Udah nggak kambuh-kambuh yang angkatan pertama, kan udah enam bulan ya. Mereka bilang, "Duh, lupa tiap minggu pasti ini udah 6 bulan nggak kambuh." Dia bukan enam bulan, pola nafas bulan kedua, bulan pertamanya udah perbaikan, bulan ketiga udah sembuh. Sekarang udah enam bulan, dia bilang, "Sejak ria lima, enam bulan udah nggak kambuh-kambuh lagi." Sayang juga ada juga yang orang ke PR grup angkatan pertama, tapi rupanya selama ini nggak pernah buka PR grup. Begitu dibuka ada ketinggalan kalau Anda baru pertama ikut ya sering rajin latihan nanti kalau sembuh boleh japri saya testimoni ya pagi selamat pagi Pak tentang puasa 16 jam itu tidak makan tapi boleh minum-minum minum ya ya intermittent fasting itu Anda minum minum air putih aja banyak-banyak ya tapi kalau mau di minum itu banyak pagi ya pagi banyak minum Sore mulai dikit, malam ya secukupnya. Kalau yang ada diapet, terutama ya, kalau nggak diapet masalah diapet itu kan masalahnya malam-malam sering keteng tidur, atau kalau udah umur juga malam-malam sering bangun. Tapi satu hari tetap dua liter, maka pasti banyak. Makin malam makin sedikit. Itu selama puasa intermittent fasting atau auto pagi maka boleh minum ya air putih. Pak, saya mau melakukan meski breathing, saya rasakan cocok untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Betul ya? Jadi, water breathing itu tarik, tapi ini di luar Wim Hof. Ya, Wim Hof ini enggak ada istilah itu karena tarik hidung lewat mulut. Ya, Wim Hof. Nah, MBSR bagi yang baru mungkin belum belajar, anda water breathing, tarik 8 detik, buang delapan detik. Kalau yang kuat, tarik 12 detik, buang dua detik. Namanya water breathing untuk keseimbangan. Yang denyut jantungnya tinggi, tariknya 8 detik, buangnya 12 detik. Tariknya 6 detik, buangnya 12 detik. Itu namanya whiskey breathing. Itu bagus buat malam hari. Dalam kelompok whiskey breathing, juga ada nafas segitiga, yang dilakukan oleh titik puspa, gavrila, dan dalam terapi-terapi kanker, itu nafas segitiga. Pagi hari yang kanker, diabetes, BIMBOV-2 tetap terbaik. Karena juga banyak sekali orang sembuh dengan BIMBOV. Ya, jadi, dikombinasi aja. Karena ini naikin hemoglobin, menghasilkan beberapa jenis sel protein yang ada sel protein untuk menyerang kanker, ada yang untuk eh, menaikkan sistem imun, ya, yang IL-10, ya, interleukin 10 untuk eh, apa menekan inflamasi, jadi interleukin 10. IL-10 itu menekan IL-6, nah IL-6 ini kan yang pro-inflamasi, itu BIMOV-2 jauh lebih kuat kalau menurut penelitian-penelitian yang ada, jadi yang minum, keistahat kanker, BIMOV-2 pagi hari, nanti baru siang, sore, malam, uh, olah nafas, whisky breathing, whisky breathing ada dua, tarik 8 detik buang 12, atau yang tarik 8, tahan 8, buang 8. Tarik 12, tahan 12, buang 12, pokoknya Tarik, lapas jumlahnya sama, itu segitiga. Itu juga dalam kelompok pola nafas yang tarik hidung, buang hidung, kayak pak Teko, Patricia Gabang, MBSR, John Gabat, itu kan tarik hidung, buang hidung. Maka yang terkuat menaikkan saturasi, yang pola nafas segitiga. Kalau BIMPOF, memang ya menurut saya terbaik dalam hal pH dan saturasi dan metabolisme ya termasuk sakit pinggang apa punggung-punggung ini pegel-pegel, gitu ya sering-sering aja latihan ya kan proses solder udah umur kan memang pasti ada masalah di sini gitu ya dicek asam urat lima, loh rendah kirain asam urat berarti bukan nanti sembuh juga penyumbatan pembuluh darah sama karena tadi dijelaskan kan saturasi hipoksia ini membuat jantung lebih keras dalam keadaan alkali. Jadi nanti malah pembuluh darah baru juga bisa muncul. Maka penyumbatan pembuluh darah menyempit itu Wim Hof dua yang paling dasyat menurut saya karena memang spesial banget metode hipoksianya ini enggak ada di olah nafas metode-metode lain ya meditasi, yoga, MBs, air er, terkabat, sin apalagi ya karena memang ya yang pertama ya Wim Hof ini sebenarnya ada lagi sih olah nafas Tibetuno namanya Tumo. Tumo itu ada pakai tahan nafas, tapi ya karena adanya di Tibet di ketinggian 4.000 meter di sana di suhu tertentu ya nggak terkenal, tapi sebenarnya waktu dicari ada ya itu ya, itu tertua. Bahkan sebenarnya dalam penuturan Wim Hof, dia pernah baca mengenai tumo itu gitu ya yang pakai tahan nafas. Di usia 70 pernah ada autoimun gejala macam penyakit termasuk. Minum obat hisap asma, mulai ikut olah nafas, belum lama ini. Saturasi selal, mulai 96, tapi latihan sebentar saja naik 99. Wah, bagus. Terakhir ini saya agak lama, di 98. Oke, 100 kadang-kadang, tak -kadang, masalah. Yang penting sudah mulai naik. ya. Ini yang private ke saya. Ini. Boleh saya lihat dulu, terus Wim Hof. Latihan dulu, olah bisa hmm. satu dulu, boleh. ya, satu, Wim Hof dua nggak kuat hasilnya turun 92 naik malah 98 sebentar ya jadi emang kalau masih awal-awal begitu ya bimbo dulu satu nggak apa-apa berarti bisa 98 99. tapi kalau misalnya mau latihan bimbo 2 yang penting jangan lama-lama jangan hanya hanya 30 detik 40 detik cukup gitu ya tapi supaya menariknya begini kalau punya oximeter bimbo nya bisa sampai tiga kali ya waktu kita 45 kali hanya sampai 98 97 tahan nafas terus kita tarik nanti bukan 97, bisa sembilan ronde ketiga kita narik 15 kali 100. jadi setelah kita mengalami kekurangan ya turun itu nanti kita tarik lepas itu naiknya lebih cepat. jadi kalau misalnya mau seminggu bimbol satu oke okay, segera mulai masuk bimbol 2. pusing beliau nggak kuat bimbol satu lagi besok latihan bimbol dua lagi sama akhirnya tiap hari bimbol dua nggak masalah gitu ya itu memang bertahap sampai kita nahan nafasnya dari 40 50 60 70 80 sampai 120 detik bisa tapi itu pelan-pelan aja ya jangan-jangan maksain Bila bilang sebulan pertama tiga kali udah bagus berikutnya pun sebenarnya kalau untuk rutin sehari-hari ya tiap hari itu 6 kali juga cukup kan kita kalau kelamaan juga kan masih berangkat kerja urusan macam-macam jadi 6 kali udah bagus Kecuali yang betul-betul di rumah ada waktu mau kalau saya pun juga menyarankan daripada daripada 12 kali sama-sama punya waktu, mendingan enam kali pagi, enam kali sore gitu ya. Jadi, tubuh kita lebih cenderung stabil untuk akalinya karena untuk minum, kita kanker diabetes itu pH cenderung turun. Kita olah nafas, pH naik 7. nanti nggak lama lagi turun lagi enam setengah gitu ya. Naik 7, sampai akhirnya kita sering, bahkan akhirnya ya. Kalau kita stabil, berarti tubuh kita sudah lebih metabolisme metabolismenya. Tapi sekali lagi, yang stabil itu pH darah ya. pH urin memang fluktuatif. Anda makan minum apa, supaya darahnya stabil, asemnya akan dibuang. Jadi sebenarnya darahnya itu relatif stabil. Jadi kalau fluktuatif urin, itu enggak masalah. Karena supaya darahnya stabil, Anda makan banyak yang asem, ya asemnya akan dibuang lewat ginjal, lewat urin, sehingga urinnya asem. Jadi urin itu memang enggak sama dengan darah. Cuma itu kan mengindikasi daripada tiap hari ke lab, cek pH darah. Tapi kalau berkala sebulan sekali, itu pasti naik ya pH-nya. Jadi, wave satu hanya untuk pendahuluan sebelum memasuki wave 2 Ya, kalau nggak kuat, ya jangan dipaksakan bisa wave satu dulu. Bagi Pak, saya terpapar COVID, boleh wave. Coba masuk ke YouTube, ketik tung desem COVID. Ya, tung desem waktu kena COVID, dia langsung wave 2 loh. Menurut saya berani, seharusnya wave satu aja ya. Wave satu itu kan nama-nama namanya itu, ya ada yang memberikan istilah itu olah nafas imun booster atau olah nafas anti covid itu mimov satu jadi itu aja dua kali nanti dua jam dua jam satu jam lagi begitu lagi lagi covid dua jam sekali tiga jam sekali boleh karena virus itu mati pada ph di atas 7 dan orang kenapa orang diabetes comorbid covid karena orang diabet ph-nya rendah sudah kanker kena covid baru bahaya banget karena tapi covid atau virus banyak bakteri patogen mati di bawah ph 3 makanya asam lambung itu lambung itu kenapa berproduksi asam lambung atau acl karena makanan ph-nya di dibikin di, di, di, tiga tapi nanti dia masuk usus terus nyaris sampai ke darah darah kita udah alkali tubuh kita tuh hebat banget gitu ya maka kalau makan minum asam ini nggak masalah tuh sampai lambung juga akan dibikin tiga jam jam makan ya bukan jam minum ya kalau minum anda minum tapi kalau anda makan pada saat makan itu sampai lambung tubuh dibikin makanan pH-nya dibikin tiga. Jangan minum air alkali saat makan. Saat makan malah minumnya boleh kefir, juice pro, probiotik yang asem, sehingga makanannya udah enggak alkali alkali banget tambah HCl sedikit udah pH-nya dapat itu tiga. Kalau pH enggak di bawah 3, bakteri enggak mati. Jadi minum minuman yang asem itu saat makan supaya campuran makanan dan minuman pH-nya sudah mendekati paling enggak enggak 7 gitu ya. 4 5 sampai asam sel jadi tiga, tapi darah sel-sel tubuh harus tujuh alkali, bukan hanya darahnya selnya ya. Nah olah nafas ini sampai sel-selnya kita alkali. Jadi kalau orang kena covid justru namanya ini olah nafas anti covid itu yang bimov itu ya, ada masuk YouTube ketik tung desem covid itu gara-gara tung desem itu tuh bimov ini terkenal ya kan karena kan followernya dia jutaan dia bersaksi dia bercerita saya olah dapat di saya dapat di YouTube wah sangat banget dia saya satu saya naik pasang tabung usigen ya lepas ya turun lagi ini udah gue gak perlu lagi gue kali dia ya dia motivator kan temannya -teman banyak ya kita berteman juga saya sama dia di satu WA grup para penasehat namanya aspirasi ada asosiasi Coach Indonesia nah kita saya duduk di dewan penasehat juga bersama Pak Tunggesem Pak Renat Kasali dan kawan-kawan, ya. Pada saat latihan, saya sering seperti kehilangan kesadaran. ya gling, gitu ya, itu pas waktu tahan nafas. Lalu, tarik, gling, sebelum ada. Kalau, kalau cuma enam puluh detik, kadang pas saat tarik, itu rieng gitu. ya kalau dua emang begitu ya. Itu normal. Vivo satu kringingan itu begitu. Makanya, kalau pas rieng gitu, ada boleh segera tarik nafas, terus lepaskan ya. Tapi supaya nggak rieng, buka mata aja. Ya anda buka mata itu geliernya akan berkurang gimana nggak geliem ya saturasi di bawah 90. tapi itu biasa dan itulah simptomnya kalau Rimbau bilang you will be knocked out. You will be knocked out. Don't do this at the swimming pool. Don't do this in the car. You will be knocked out. You will lose your body. <laughs> tringling tringling. <laughs> Dia bilang you will be tringling tringling. ya, bahasa Belanda. Bimbang orang Belanda ya. You will be tringling tringling. Tato Belanda. Orang Malaysia itu tringling tringling. <laughs> ya. Jadi itu biasa ya. Simak di. Kalau yang box shop itu memang saya jelasin simptom-simptomnya pagi hari ini kan sebenarnya kan praktek bersama ini jelasnya nggak panjang termasuk gejala-gejala apa yang muncul tekanan darah normal nama masalah okay. B untuk gagal ginjal jadi gini ya Oke okay, saya masih banyak pertanyaan tapi kita sambung besok pola nafas itu bukan obat dan bukan kayak obat itu kan resep ya sakit ini olah nafas ini sakit ini pola nafas ini ya. Kalau ginjal apa, kalau kanker apa, kalau tidak apa, boleh kembali ke modul pertama, ya. mungkin memang yang grup, -grup baru belum dipost, <laughs> yang grup 60 belum dipost, regenerasi sel, jadi intinya itu sebenarnya olah nafas, jadi sembuhnya itu muter, olah nafas memperbaiki metabolisme, olah nafas menambah hemoglobin, olah nafas menghasilkan sel-sel protein yang menekan inflamasi, ya, metabolisme ini Membuat orang imunnya naik, imun naik bikin sembuh. Gitu jadi segala macam organ ya bisa sembuh, tapi mekanisme itu regenerasi sel. Sehingga sebenarnya olah nafas itu 12 modul itu untuk semua orang ya, cuma misalnya kayak yang kanker, sering-sering bimbof sama segitiga gitu ada, tapi selebihnya penyakit yang lainnya ya. Kalau apalagi bimbof ya, ya nggak ada aneka metode, ya itu aja. Yang kanker sembuh, autoimun sembuh, kertnya sembuh, gitu kan? Memang sebenarnya yang diperbaiki itu metabolisme tubuh, tubuhnya alkali, imun naik, sehingga tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi lewat mekanisme regenerasi sel, makanya nggak ada kelas lanjutan kecuali kanker dan diabetes. Dan dalam kelas lanjutan ini juga nggak ada modul tambahan olah nafas, nggak ada selesai. Ya. Dalam kelas lanjutan itu yang dibahas diet, jangan makan ini, makan itu, lalu ber berbagi gitu kan wah sekarang saya proteinnya mau dari kedelai aja dari polong-polongan. Wah, cara blendernya gimana? Cara ngisunya gimana? Kalau sayur ini boleh dipanasi? Yang ini jangan. Waduh, itu Widuh, detailnya banyak banget gitu ya. Saya nggak sabar ngajarin. Saya belajar saya bisa tapi nggak ada waktu buat jawab. Untung Tuhan kasih teman-teman banyak yang rajin jawab di WA group ya kayak Eco kan juga saya pendiri Eco nasional bikin WA group 50 ada kali <laughs> tapi banyak mentor yang udah bisa jawab saya left group semuanya saya bilang sama teman-teman saya left group ya tapi saya bentuk WA group leader gitu ya sekarang bikin lagi ada 8 atau 10 WA group Eco tapi ya nggak saya nggak jawab pertanyaan ya bisa jawab tapi kalau nggak ada waktu buat jawab ya tapi ada mentornya nah di WA group kanker dan diabetes itu nggak bahas olah nafas lagi. Jadi teman-teman harus ikut WA grup pola hidup sehat untuk belajar olah nafas sama nanti info-info webinar kesehatan. Nah di WA grup kanker dan diabetes itu dua arah. Ya, kalau yang pola hidup sehat satu arah, yang kanker diabetes itu dua arah untuk bisa saling berbagi tips ya terutama soal puasa, if, bikin kefir, bikin, bikin Bikin jus pro masak makanan diet, tuh banyak banget detailnya ya. Sedangkan sakit-sakit yang lain itu sebenarnya terlalu butuh detail soal dietnya kan, kayak ginjal gitu ya nggak perlu diet khusus kan, paling hanya ya masuk Google aja makanan bagus buat ginjal, katanya dokter kasih pantang ini, pantang itu, ikuti selesai. Hamba dengan olah nafas. Nah, jadi penyakit-penyakit yang lain, prostat ya kita sebenarnya tahu makan tomat udah beres kan, tuh sampai arus. Nah, seperti kanker kan, jangan makan ini, jangan makan itu, masaknya begini, masaknya begitu. Aduh. Kedeli aja cari yang GMO dan segala macam Duh, detailnya minta ampun. Tapi sebenarnya ya itu memang yang memang begitu ya, karena penyakit yang diserang uh, untuk apalagi kalau betul, betul targetnya sehat tanpa obat. Targetnya tidak GMO, tidak radiasi. Ya itu memang detail harus diikuti. Tapi kalau misalnya mau mau moderat sedikit Ya, kemo, radiasi, lalu jaga hidupnya dengan pola hidup sehat gitu. Tapi kalau mau kayak titik pustaka kayak Gavrila stadium empat loh, nggak kemo, nggak radiasi, nggak operasi, hanya murni mau pola hidup sehat dari diet, mak diet, diet untuk kankernya tambah olahraga, sembuh, loh. sembuh. Ya tapi itu untuk komitmen ya. Kalau nggak semua orang punya komitmen eh, seperti itu, jadi di grup seperti itulah detailnya perlu terutama untuk makannya. Kalau yang lain kayak apa? Ada grup WA grup pinjul nggak dibuat nanti <laughs> jenis penyakit banyak banget ya autoimun kalau lihat involved juga dengan olah nafas itu udah selesai nggak perlu dibuat khususnya tapi mungkin autoimun bisa ngikutin dietnya orang kanker ya karena ada keserupaan eh, pola hidup sehatnya oke okay, saya pikir cukup pagi ini dengan soal cukup sih ya waktunya yang nggak ada kita mau saya mau jalan kaki pagi sampai jumpa. Senin pagi berarti ya, Senin pagi nanti hari Sabtu dan Minggu nih saya biasanya pakai. Kalau yang WA BA grup baru ya, hari Sabtu Minggu itu saya pakai untuk ngepost rekaman workshop yang panjang. Jadi workshop yang panjang modul 1, 2, 3, 4, 5 itu ngepostnya seminggu sekali karena satu modul dilatih selama seminggu. Latihannya boleh malam hari, sedangkan paginya ikut praktek bersama. Jadi nanti modulnya itu satu, satu, satu karena kalau langsung di semuanya nanti enggak sempet latihan, nggak sempat mengamati, misalnya nafas segitiga gitu ya, pengaruhnya apa sih gitu ya, nggak tahu yang mana pengaruhnya. Jadi memang dan memang waktu saya belajar pun juga saya ngambil kelas itu per, satu minggu satu modul, satu modul buat latihan seminggu, satu modul latihan seminggu gitu ya. Nah tapi setiap harinya akan ada tulisan atau pos-pos yang lain yang tidak harus urut kayak misalnya tidur, soal hormon itu boleh maju nggak apa-apa ya. Soal webinar diet. Kita di pos, tapi nanti yang modul olah nafasnya ya tiap-tiap grup yang di pos berbeda-beda, karena memang satu minggu satu modul, satu minggu satu modul supaya sempat untuk latihan. Kadang kan di pos kan di postnya hari Sabtu belum sempat latihan Minggu, Minggu nggak sempat ya dua minggu numpuk gitu ya. Jadi seminggu sekali aja udah banyak yang modulnya, tapi tulisannya kan tiap hari atau ada qa nya tiap hari. Jadi kadang banyak yang ketinggalan. Oke, okay, terima kasih. Selamat pagi.